halo welcome back with me again Nara di youtube channel roma21 kali ini tentunya selalu gak pernah sendirian dengan Nara tentunya ada expertise kita yang selalu akan kita tanyain-tanyain dengan Bro Dey apa kabar? sehat-sehat salam, salam properti apa? temanya apa kita? temanya apa? banyak lah bro tidak akan habis karena netizen ya lah para subscriber kita selalu bertanya-tanya yeah, yeah, yeah, yeah. ini kan yang paling lagi hits nih ketakutan akan pembelian rumah karena harga naik itu selalu masih jadi perpinjangan oh, tem tempoh hari jadi epok ya, harga kan makin gak terjangkau yes, oh. apalagi rumah nih gak cuma harga yang naik <laughs> tapi bangunannya makin naik langit udah luas tanahnya makin kecil, okay. harganya makin lonjak okay. sini ada Solusi nggak sih selain mungkin kalau Indonesia memang tipe keli yang suka landed ya bro ya? ya tapi ya. sebenarnya ada nggak sih solusi nggak usah lihat rumah lah mungkin kita bisa bergeser sedikit ke mungkin apartemen atau gimana-gimana sih bro? Sekarang ya, ini sebenarnya orang kalau apartemen pada takut ya? Takut, iya takut <laughs> banget karena banyak banget resikonya kan dibandingin ya, rumah. Karena okay. yang ya sepanjang jalan Jakarta lah bro kita bisa lihat. Enggak banyak, kan? Eh, enggak sedikit gitu yang hmm. apartemen ya mungkin pembangunannya lambat atau mungkin warsnya mangkrak gitu, okay. kan? Jadi ini beneran nanti beli dibangun, enggak gitu sih, bro. Ketakutannya ya. Ya kan? jadi kalau sekarang itu membeli rumah, itu kan memang harganya kan persepsinya mahal banget ya, sama yes. ke tinggi. Mm -mm. Makanya kemarin tahun 2020-2021 mm. itu kita ada Bank Indonesia mengeluarkan relaksasi gitu ya mm -hmm. bahwa uh, LTV nya itu sekarang tidak diatur oleh Bank Indonesia oke okay, ya. bisa sampai 100% jadi uh. misalkan kalau karyawan perusahaan mm. uh, peronya ada di bank tersebut yaitu bisa dibiayai 100% 100% nya tanpa 100%. Persen. Sebenarnya siapapun bisa karena okay. sebenarnya kan poinnya sebenarnya yang penting itu memang ini untuk memenuhi kebutuhan rumah ya, misalnya kalangan first buyer harusnya bang itu tidak perlu tidak perlu khawatir yes. ya, karena daya belinya udah mulai lemah ya kalau harus membayar uh, DP 10% yeah. ya tapi jangan lupa di luar DP itu ada komponen cost dari KPR, ya tetap ada biaya. Iya dan BPA lima ya, persen, provisi, panjang. ada asuransi. Yes, itu kalau BIN dihitung delapan persen, sepuluh persen. Itu, nah, itu sebenarnya BP, udah modal juga. 10% 100%. plus delapan, jadi kemarin ya. ini yang lebih banyak lagi ya. Nah kemarin hmm. memang harga itu seolah naik tajam hmm. karena banyak perbankan yang masih tetap minta harus DP. Harus DP. Terus uh, developer memberikan subsidi itu menambah harga. Properti, sebenarnya. Kata -kata. Tapi kalau saya sebenarnya untuk masyarakat perkotaan seperti Jakarta ya, hmm. harusnya orang mulai beralih ke, ke ke apartemen. Apartemen. Ya, karena harga rumah udah udah nggak terjangkau lagi. Hmm. Yang di ring satunya uh, Jakarta itu udah di atas satu miliar. Untuk rumah ya, udah nggak ya, ya, mungkin kalau ada. Kalau mau yang ini lagi makin jauh lagi. Sementara kalau di apartemen kan masih masih kejangkau lah masih ya ke kalau jangkau. misalkan tipe studio itu berapa biasanya dua puluh meter ya dua hmm. puluh meter harga 20 juta per meter per square meter. masih di harga 500, ratus empat ratus sampai tujuh ratus lima puluh masih masih kejangkau. masih kejangkau dan lokasinya pun sebenarnya masih ya. masuk akal ya ada di sekitaran kota gitu. Jadi apartemen ini mungkin bisa jadi jawaban untuk Bisa jadi pembeli, jawaban. Cuman banyak orang masih khawatir punya yeah. apartemen dibangun gak? <laughs> Itu dia yang mau kita tanyain sama Bro Dey ya sebenarnya. Ya, mungkin tips apa sih sebenarnya apalagi nanti kalau pembelian apartemen ini dengan KPA, Bu. Dengan kredit pembiayaan apartemen kan lewat bank. Yeah. Nah, apa sih memang yang harus sebenarnya uh, subscriber kita, sobat Roma 21 harus tahu nih tips and trik beli ya. apartemen dengan kpa biar aman gimana tuh bro? ya jadi kalau kalau sekarang aku lihat sih banyak apartemen yang sudah topping off ya hmm. sudah jadi Udah. masih banyak stoknya. Okay. mending didorong beli yang apartemen-apartemen hmm. yang Memang yang sudah, sudah jadi. jadi. kalau okay. misalkan dia belum jadi kalau saya biasanya selama ini kalau saya beli apartemen belum jadi hmm. saya bayar down payment hmm. sampai bangunan itu jadi Oh, jadi nah, ya, itu memang ada programnya, bro. Ada, ada program, ada program, mau nggak mau, kan? Hmm. Jadi, kalau misalkan dia dibangun tiga tahun, empat tahun, hmm. saya bayar DP 10% atau 20% ya, sampai dengan Bangunan pembangunan selesai, selesai, baru nanti kita KPA kan. Oke, okay. tapi jadi. sekarang di market sih banyak sekali, sih, apartemen yang sudah ready stock, sebenarnya. Jadi kalau preferensinya dari sobat rumah 21, satu hmm? ya saran saya beli yang sudah ready stock. Sudah ready stock. Nah itu tips pertama <laughs> nih rumah 21 dicatat Ya, nah, yang kedua itu memang kalau kalau beli apartemen itu sebenarnya kita poin pertama itu sebenarnya mm. developernya pengalaman enggak gitu. Hmm kayaknya ini nih kata kuncinya saja. Ya karena okay. kalau dia nggak pengalaman, dia nggak bisa jual mm -mm. akan problem. Yes bener nggak? Yeah. kan kalau hitungan kita sih sebenarnya 50 sampai 60 Kalau dia bisa jualan 50-60 hmm. itu relatifnya aman. Hmm. Nah, makanya tadi kita kita sarankan uh, pembayaran DP-nya itu sampai, sampai proses pembangunan selesai. selesai. Ya kan. Nah ya. yang kedua sebenarnya ini peluang bagi insurance company sebenarnya. Oh. Ya insurance kalau, company. Iya. Kan kalau kita bayar udah bayar uang muka hmm. tiba-tiba developernya nggak enggak nggak menyelesaikan bangunan atau nggak hmm. bisa meneruskan itu sebenarnya hmm. bisa dijamin oleh asuransi sebenarnya. Cuman ini aku belum pernah lihat. Kalau saya lagi mikir uh, suka kan bilang Pak ini kan developernya bagus. Iya tapi kalau dia nggak bisa jualan dia juga akan bisa bangun loh saya bilang. Hmm. Yeah. Tapi kan ada buyback Pak dari developer kan suka bilang gitu loh, yeah, Iya kan? buyback dari. dari gimana developer. dia buyback? Dia aja nggak bisa bangun. Dia nggak bisa. <laughs> lah okay. itu ada alat baiknya itu mungkin bisa dicacakin uh, bisa diinsurens ini sebenarnya. ada opportunity buat insurance ini, ya. ini untuk menjamin uang dp yang udah kita bayarin ya, ya Bro kalau ya siapa si, namanya si developer developernya gak bangun, gak bangun dan dia bisa diklaim di dan di -claim. itu insurans itu bisa sebenarnya bisa dilakukan oleh si developer ya hmm. jadi supaya konsumennya juga jadi Enggak. lebih nyaman. kan sering kita dengar kan, nggak uh, jadi bangun terus uh, bermasalah. Iya bermasalah, uang nggak oh, kembali. Karya -karya. Hmm. Ya. Wah ini sih udah cakep banget ya Bro. Kalau sampai kita cari di pertama kita lihat Oke. ya, terus kedua ternyata ada terkait DP bisa. ini gitu ya, dan ternyata dp nya sepanjang bangunannya nanti jadi kita benar-benar bisa menikmati. Bangunannya barulah. Kalau ini Nara RPA. beli apartemen belum jadi, langkah mm -hmm. 17 belas, iya, belum bayar, 17. kan barangnya ada. Enggak ada ngawang-ngawang <laughs> aja. Tapi yang terjadi saat ini sebenarnya gitu kan Bro ya, masih dulu-dulu dulu begitu. Oh, dulu. Tapi yang lima mm -hmm. tahun tiga tahun terakhir para developer memang biasanya sudah mulai penyesuaian mensyaratkan down payment itu supaya keseriusan orang membeli itu sampai dengan masa uh, pembangunan. pembangunannya pembangunan. wah. Jadi relatif lebih. Lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, lebih Kalau nggak konsumen nggak mau beli gitu. Oke, okay. mungkin ini cerita-cerita uh, lima tahun yang lalu, mungkin netizen oh iya, yang iya. ditanya ini ya, bro. Karena sebenarnya lima tahun ke ini lebih aman ya, lebih aman, Jadi lebih sekarang aman. para developer pun udah melihat hal itu biar aman, yeah. customer yeah. Jadi tips dan trik untuk beli apartemen dan lewat KPA tadi no issue ya, kalau ya aman, aman ya. Kalau dengan KPA pun ya. nanti udah DP saja. Jadi pertama itu cari apartemen yang sudah jadi. Satu. Wow. Ya kan kedua di jalur-jalur yang transit oriented. Development MRT atau MRT. LRT, jadi kita, Lokasi ya, ya kita ya? ada yang sudah ready nih. Kalau di LRT itu ada LRT jati bening, ya. Oh, Oke, okay. itu udah LRT. udah ready unitnya. Unit kemudian kan. ada LRT di Bekasi Timur, hmm, itu depo itu LRT, uh, ujung daripada LRT nanti di sana. Di situ, kemudian ada Cici Racas Cici Racas ya, juga. Kan? itu juga udah ready, hmm. ya kan? Kalau di sekitar MRT ini itu biasanya kelas premium, di Simatupang nih hmm. ini banyak sekali eh, apartemen-apartemen yang udah ready, yang masih tersedia, itu bisa beli kesana. Bisa beli situ ya bro ya. Gitu. ya, jadi tadi selain lokasi juga menentukan ya, apalagi yeah. dengan kalau aksesnya mudah ya, MRT, LRT okay. gitu ya bro ya. Jadi hmm. jangan takut subscriber-subscriber Roma21 untuk bisa Beli apartemen sebagai solusi selain harga rumah yang memang saat ini meningkat. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gitu ya, bro ya. Nah, thank you. Nanti kita pasti akan bahas lagi masih tentang apartemen dan K KPA ini ya, bro yeah, kan? ini siap. Menarik banget. Jadi hmm. jangan lupa untuk like, like, comment, comment share, and subscribe. Notifikasi, notifikasi <laughs> juga jangan lupa untuk bisa tahu video-video kita yang baru biar langsung muncul. Gitu ya, bro. Nanti next lagi ya, bro. Ya, oke, ya? oke. Okay. Okay. Terima Apa? kasih, Sampai terima kasih. Sampai Ramadan 21, salam, salam properti.